Ya, dari apa ini dari liputan6.com ya wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring OTT KPK. Nah, warga bilang Bandung autopilot nih. Nah itu kawan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT wali Kota Bandung. Yana Mulyana pada hari Jumat, 14 April 2023, Yana ditangkap bersama beberapa orang saat sedang melakukan tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa wali kota Bandung, Yana Mulyana, terjaring OTT beserta beberapa orang. Betul, KPK pada Jumat 14 April 2023 telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan tindak pidana korupsi. Ali Fikri mengatakan OTT Walikota Bandung yang Mulyana terkait suap menyuap pengadaan barang dan jasa di wilayah kota Bandung. KPK pun kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang ditangkap. Kabar OTT KPK, Wali Kota Bandung Yana Mulyana pun bikin heboh di dunia maya. Bandung sempat menjadi trending topik di Twitter. Selain itu, komentar warganet atas OTT yang menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana pun cukup banyak dikejauhkan di lini masa. Misalnya, seorang pengguna Twitter mengajak warga Bandung untuk bersabar dan memilih wali kota yang benar pada pemilihan umum berikutnya. Sabar ya, warga Bandung tahun 2004 pilih wali kota yang benar, kata pengguna dengan akun Edgil. Sebelumnya ia juga berkomentar atas OTT wali kota Bandung, Yana Buliana yang menurutnya makin melengkapi kerusakan kota Bandung. Ya kan pengguna Twitter dengan akun SD juga mengunggah kekesalannya pada Walikota Bandung yang terkena OTT. Walikota Bandung lebaran di KPK karena kena OTT. Kicaunya warganet lain menyebut jarang-jarang kita lihat Walikota Bandung ngomong, ambil inisiatif, merespon, padahal Kota Bandung banyak sekali masalahnya. Sekarang oh tiba-tiba muncul. Aish, jadikan ini ya, ini kan belum setahun ya. Ya, belum setahun jadi eh, dilantik jadi wali kota kalau nggak salah ini ya wali kota Bandung ya. Ketangkap nggak heran sih dia kondisi Bandung saat ini Bandung makin sombraut, amuradul dan nggak aman kicau nya. Jadi ini terkait pengadaan CCTV kawan. Dia terkait dengan program Bandung Smart City dan pengadaan CCTV dan jaringan internet di kota Bandung. Ah. Jadi selain menangkap pengadaan di kota Bandung, Yana Muliana tingkat PK ringkus sejumlah pejabat di dinas perhubungan. KPK juga menangkap pihak swasta dalam OTT tersebut nah ini kawan informasi yang berkembang kemudian di sini ya ada yang nanya itu dari kader mana ini kalau tidak salah dari kader partai gerindra ya. dari kader dari partai gerindra nah dari partai gerindra juga saya lihat di media sosial sudah memberikan tanggapannya bahwa pak wali kota katanya jarang komunikasi dengan pihak gerindra nah ini harus diusut Siapa saja yang terlibat dengan para koruptor, -koruptor ini? Beberapa waktu lalu kita dihebohkan oleh Bupati Morantia. Mak nah, saya tidak ngerti ini. Kenapa ini para koruptor ini kok berani? Ini karena hukumannya yang sangat ringan. Ya bahkan bisa mendapat fasilitas tempat tidur yang nyaman. Ini koruptor-koruptor ini. Maka sudah benar itu wacana ya ini kan ada wacana pemerintah nih yaitu memis, merampas mengambil aset aset para koruptor. yang sempat ditolak oleh DPR RI ini sempat ditolak tapi Pak Mahfud MD muncul lagi dan ini sedang dalam proses ya mudah-mudahan tahun ini 2023 ini Undang-undang perampasan aset bagi koruptor segera dibuat. Makanya mungkin ini dengan cara ini. Ya, ya mungkin dengan cara ini bisa mengurangi koruptor di Indonesia. Nah kalau sudah miskin kan kembali ke miskin lagi. Karena biasanya koruptor-koruptor ini biasanya ini. Ya, sombong-sombong keluarganya ya. Ya, seperti yang yang terjempah yang kena itu karena hartanya banyak, uangnya banyak, keluarga pejabat. Nah anaknya melakukan tindakan-tindakan sedaknya kepada korbannya yaitu David Itulah karena sombong akhirnya kembali jatuh miskin. Jadi sudah benar itu apa katanya ajaran agama. Jika engkau mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Kalau Tuhan akan mengambilkan, mengambilnya dengan caranya. Apalagi nanti dengan dibuatnya undang-undang. Ya. Perampasan aset. Wah, ini banyak kejang-kejang. Dan ini sedang terus berproses ya. Kita dukung, kawan. Ya. Biar pejabat-pejabat di negeri ini tidak seenaknya mengambil uang rakyat. Karena kalau ini dibiarkan terus. Ini kan namanya uang rakyat itu. Kenapa? Ini contoh ya. Misalnya pengadaan barang. Pengadaan barang ini kan misalnya di situ kualitas kualitas bagus, nilainya misalnya 100 juta. Nah ini 100 juta ini kan dari uang pajak uang rakyat nih. Nah tiba-tiba di situ disunat lah, dipotong lah, ngambil villa. Ya, minta minta lagi dari pekerjanya ini kontraktornya. Otomatis kontraktornya ini kan akan mengambil barang yang tidak sesuai dengan kualitas, karena uangnya dia buat suap, buat nyogo, untuk korupsi. Nah itu kawan, ayo bersama-sama kita terus dongankan semoga undang-undang perampasan aset segera diterbitkan oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi koruptor-koruptor yang uang rakyat baiklah videonya kawan